padu. Kita. Masih nunggu teman-teman yang lain ya? Iya, mau Kalau bisa lanjut, lanjutlah. Assalamu'alaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Petuin Pak Edwin mah enggak kedengaran suaranya mahal suara monitor monitor enggak enggak dengar enggak bakalan dengar <laughs> aduh suara pake ibu enggak ada juga suara ibu pakai masker lo ya suaranya ibu jelas ya kelas ah teman-teman yang lain gimana udah Bu jelas Bu Oke jelas siap. ya Bu ya gurunya cantik jelas kira -kira, Bu ya? tapi maaf lagi dalam perjalanan siapa tuh yang lagi perjalanan saya Bu Herman Saleh oh, Wih iya? ketua siap, siap. kelas ketua kelas apa kabarnya <laughs> ya udah kita mulai ya Sumbar di jalan ya boleh bu. boleh bu tapi maaf kameranya off ya ya kenapa tuh Karena di jalan, lagi di, jalan. <laughs> di jalan jadi kameranya di open ya iya bu bukan aku yang nampak nanti semua orang di sini nampak <laughs> <laughs> ya, ya. Oke, okay. uh, yang teman-teman yang lain nanti di mute aja ya, biar nggak apa namanya feedback suaranya ya. Iya, bu. Ter kalau mau nanya baru tinggal dinyalakan ya. Oke, okay. uh, mas Pak Kris bisa minta tolong itunya ditampilkan mas, materinya mas. Oke kali ini kita pertemuan yang kedua ya teman-teman ya. Uh, kemarin kan kita bahas masalah pendahuluan untuk apa sih arbitrase dan alternatif sengketa. Itu. Nah materi sekarang adalah terkait dengan uh, apa namanya asas-asas dan sumber-sumber dari apa itu namanya uh, arbitrase. Oke, okay, next. Nah, asas-asas hukum albitrase itu ada uh, lima. Coba next, lanjut. Bentar. Next. Lanjut. Ya, terus. Terus. ya nah, oke. Okay. Ada lima asas ya. Kembali lagi yang ke pertama, Mas. Oke. Okay. Asas yang pertama itu adalah asas konsensualisme atau asas kesepakatan. Ah, teman-teman pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan asas konsensualisme. Teman-teman sudah -teman pernah hukum acara, hukum perdata, hukum acara, sudah ya? Sudah ya, bu. Udah Oke. Nah, berarti sudah paham apa itu yang disebut dengan asas konsensualisme atau asas kesepakatan. Itu dalam di KUH Perdata itu diatur di pasar 1338 tentang perjanjian. Yaitu salah satu syarat perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Nah, asas spesialisme atau asas kesepakatan adalah salah satu asas dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa terjadinya kontrak tergantung pada konsensus atau tergantung daripada kesepakatan kedua belah pihak yang membuat kontrak tersebut. <tuh> Suatu kontrak tidak dapat terjadi jika tidak ada kesepakatan oleh para pihak. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 99 itu diatur tentang pasal konsesius, yaitu di pasal, di pasal 9 Undang-Undang 30 tahun 99 nah teman-teman udah ada yang megang undang-undang tiga -Undang puluh sembilan undang-undang tentang administrasi dasar seketa sudah bu. sudah udah ada toh siapa yang pegang? angga nggak enggak, enggak, enggak pegang bu saya bu tapi udah <laughs> punya <laughs> udah punya belum Punya buku undang-undang, Bu. Undang-undangnya belum punya? Punya. <laughs> Terus apa yang udah pegang? Belum saya pegang. <laughs> <laughs> Besok teman-teman download, ya. Apaan, Bu? Undang-undang nomor 30. undang-undang nomor 30 tahun 99. Tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Oh iya Bu, siap. Siap Bu. Minggu, minggu depan kalian udah punya itunya ya downloadannya yuk. Ibu, siap. Nah, nah asas konsumen resmi ini ya, atau asas kesepakatan, itu diatur di pasal 7 dan pasal 9, tiga puluh sembilan. saya bacakan ya. Syarat arbitrase. Diatur dalam pasal tujuh, para pihak ya. dapat menyetujui ya. suatu sengketa yang terjadi atau yang akan A. terjadi antara mereka untuk ya. diselesaikan melalui arbitrase. A. Nah itu diatur pasal tujuh, jadi berbunyi itu pasal tujuh adalah para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase itu pasal tujuh pasal sembilan ayat satu dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak nah itulah yang mengatur mengenai asas kesepakatan atau asas konservasisme tersebut. Tanda. Oke. Okay. Next, lanjut slide berikutnya. Mas Fakus, next. Bentar, Kak bener Bu ini laptopnya. asas yang kedua adalah asas partis otonomi atau otonomi para pihak yaitu para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan tentukan penyelesaian sengketa di antara mereka, termasuk jika pilihan tersebut jatuh pada penyelesaian secara arbitrase. Jadi para pihak mempunyai otonom atau kebebasan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa dan menentukan lembaga mana yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. <tuh> Jadi dalam satu perjanjian, ya kan? bisa perjanjian atau kontrak itu di dalam perjanjian tersebut tercantum klausula mengenai jika terjadi sengketa atau perselisihan maka lembaga yang digunakan adalah lembaga arbitrase. Kan gitu kan? Nah, dasar daripada asas otonomi para pihak ini itu diatur di mana? Pasal 31 ayat 1 dan ayat 3. Coba kita baca. Betul kan nih? pasal 31 Oke, ayat satu Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis Bebas untuk menentukan cara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat tiga, dalam hal para pihak telah memilih cara arbitrase sebagai nama ayat satu, harus adanya kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase, dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbiter yang akan menentukannya. Nah itu, jadi adalah kebebasan untuk memilih dan menentukan ketika terjadi persosian dalam isi perjanjian tersebut maka menggunakan secara sistem arbitrase kayak gitu. Itu yang disebut dengan asas otonomi para pihak. Itu asas yang kedua. Asas yang ketiga adalah Lanjut, Mas. Pacta sunt servanda Asas yang ketiga adalah asas pacta sunt panda. Ini juga udah ada di dalam pasal 1338 yaitu asas yang tidak hanya mengikat para pihak. Jadi merupakan salah satu asas dalam kontrak, setiap kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Masih ingat kan teman-teman dengan asas yang tadi itu yang pertama, asas apa namanya? kebebasan berkontrak yaitu konsosialisme. kedua adalah asas, asas fakta sunservenda di mana undang-undang mengikat para pihak yang mem, mem, membuatnya menjadi sebagai undang-undang bagi mereka kan begitu itu ini nih teman-teman di -teman, waktu belajar hukum perdata nah jadi keberlakuan asas fakta sunservenda dalam artinya tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya kalau dalam arbitrase Ya kan? Jadi dalam hukum arbitrase, jadi fakta surpanda ini tidak hanya mengikat para pihak, pihak pertama dan pihak kedua, tetapi itu berlaku juga terhadap kewenangan pengadilan, ya kan? Jadi akan tetapi berlaku mengikat pula bagi pihak lain, yaitu lembaga peradilan. Jadi ketika misalkan dalam suatu perjanjian itu disert dalam ada dalam klausul atau pasal tersebut yang mengatur jika terjadi perselisihan di kemudian hari, maka penyelesaiannya menggunakan arbitrase, yaitu lembaga BANI. Misalkan gitu kan? Nah, ketika salah satu pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua terjadi perselisihan, pihak kedua sebagai penggugat, misalkan gitu. Dia mengajukan gugatan kepada pihak pertama sebagai tergugatnya. Dia mengajukan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu, maka pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk menolak sengketa tersebut. Kenapa? Karena itu dia tadi, di dalam ketika gugatan itu adalah gugatan web berarti kan mengacu ke perjanjiannya. Iya perjanjian. enggak? Ya. Betul. Nah, mengacu dalam perjanjian tersebut ternyata ada klausula, pasal sekian, biasanya di, di pasal akhir. Di pasar kesekian itu, di pasar kair itu mencantumkan. Jika di kemudian hari ada, terjadi perselisihan atau sengketa, maka menggunakan BANI. Maka pengadilan negeri Jakarta Pusat tadi yang uh, memeriksa perkara tersebut berhak dan mempunyai kewenangan untuk menolak tersebut. Kenapa? Karena itu dia tadi. Dalam perjanjian itu di-state bahwa ketika ada sengketa, itu harusnya ke BANI, bukan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dasar dari itu dan aktif yang memeriksa memutus dalam perkara tersebut punya kewenangan untuk menolaknya itu loh paham gak teman-teman oke okay. nah itu yang terjadi Apu. perjanjian tersebut mengikat bukan hanya kedua pelah pihak yang tadi pihak pertama dan pihak kedua tetapi perjanjian tersebut juga mengikat mempunyai dampak juga itu terhadap Majelis hakim, misalkan kayak gitu kan, kalau dia mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan negeri, kemudian pihak ketiga selanjutnya siapa yang, yang terikat juga, yaitu arbiternya. Pihak ketiga yang terlibat dalam klausul itu adalah para arbiter yang akan memeriksa sengketa tersebut. Arbiter atau Majelis Arbiter terkait terhadap kesepakatan tercantum di dalam klausul arbiter dalam kota tersebut misalnya ketentuan tentang pilihan hukum, ya kan? Misal contoh ternyata di dalam klausula itu disebut bahwa eh, ter, jika terjadi perselisihan maka menggunakan lembaga BAPMI, benar tulisan modal Indonesia. Ternyata dia ini si penggugat mengajukannya atau pemohon itu mengajukan di Bani salah kamar enggak? salah kamar iya bu. nah makanya arbiter babmi dalam memeriksa perkara tersebut juga tidak punya kewenangan untuk memeriksa dan memutus terhadap perselisihan tersebut. makanya nah, itu tadi perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. kemudian yang kedua mengikat juga terhadap lembaga peradilan lainnya dengan pengadilan negeri mana kompetensi relatifnya. Itu dia mengikat juga. Yang kemudian yang ketiga adalah dia mengikat juga terhadap para arbiter, majelis arbiter yang memeriksa terhadap perkara tersebut. Oke. Okay. Next. Nah, asas itikat baik. Sebelum adanya sengketa, ini sudah Diatur di dalam Pasal 1338, Belas Tiga Delapan, pendata perjanjian dibuat oleh para pihak yang membuatnya dengan adanya itikat baik. kan itu kan, nah, asosiat baik ini adalah good faith. Ini adalah gunanya apa bahwa para pihak bertujuan ingin melakukan perjanjian, misalkan perjanjian dua beli atau perjanjian kerjasama tujuan yang pertama kan mempunyai asas istikat baik yaitu apa saling menguntungkan kan begitu kemudian misalkan perjanjian jual beli yaitu harap pihak pertama menyerahkan barang yang diperjanjikan atau objek yang diperjanjikan ya ya kedua melakukan pembayaran ah ini adalah asas di dalam suatu perjanjian yaitu adanya istikat baik nah di dalam klausula arbitrase ini pun juga sama, merupakan salah satu asas yang terkait dengan kontrak, semua ketentuan tergantung di dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan etika baik, demikian pula dengan klausula arbitrase yang terdapat di dalam suatu kontrak harus dilaksanakan dengan baik, -baik dan sungguh-sungguh, artinya apabila terjadi seketa, maka para melaksanakan klausula yang tercantum di perjanjian itu, itu apa tadi? Ketika ada sengketa maka harus menggunakan badan arbitrase. Sebagai contoh misalkan lembaga Bani atau lembaga BAPMI atau yang lainnya, tadi itu kan. Kemudian ternyata si penggugat dia tidak mengajukannya itu kepada badan arbitrase, dia mengajukan kepada pengadilan negeri. Ini sudah ada bahwa kita pun juga bisa menjawab dalam gugatan itu eksepsi ya. yang pertama adalah terkait kompetensi absolutnya yang jelas sudah salah, Harusnya harus ke Badan admin, Arbitrase, tapi dia ngajukan ke Pengadilan Negeri kan begitu. Yang kedua adalah kesalahannya adalah bahwa dia tidak mempunyai tiga baik kenapa sudah tahu di dalam perjanjian itu terstate ya kan bahwa itu keba, ke Badan Arbitrase, tetapi dia mengajukannya ke Pengadilan Negeri. Nah inilah salah satu pihak tidak boleh mengingkari kesepakatan yang tercantum di dalam kontrak dengan membawa perkara tersebut ke dalam pengadilan. Itu diatur nggak? Ada di dalam undang-undang 39-9 itu. Yaitu pasal 11 ayat 1. Coba kita lihat pasal 11 ayat 1. Oke. Okay. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Nah, itu, itu kan dasar daripada bahwa ketika ada klausula yang mengatur mengenai ketika ada sengketa, maka penyelesaiannya adalah di badan arbitrase maka kita cantumkan ke mengenai pasal 11 ayat 1 tersebut. Oke, okay, next. Yang kelima adalah asas sederhana dan cepat. Karena dalam, dalam hukum acara, hukum acara peradilan, maka tujuan daripada salah satunya adalah şey prosia itu asas sederhana, cepat dan murah teman-teman. Nah, untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan melalui penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, arbitrase justru dipilih oleh para pihak untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang lambat, tidak sederhana dan biaya mahal. Kalau teman-teman pernah magang atau pernah teman-teman ikut senior, Pasti teman-teman sudah pernah mengalami yang namanya bersidang ke pengadilan kayak gimana, ya enggak? Mulai dari daftar perkara dari daftar perkara kemudian dapat panggilan res panggilan pertama itu berapa lama? Ya toh, bisa kurang lebih paling lama sebulan lah. Kita baru dapat tentu waktunya. Jadi kita daftar sidang, daftar perkara satu bulan kemudian baru kita diundang untuk persidangan pertama ya kan kemudian biaya perkara sekarang itu mahal es kumnya, biaya perkaranya. nah kalau dulu adalah panjar kalau panjar itu biasanya di awal biayanya kemudian pada saat persidangan selanjutnya es kurang nih biaya pekaranya, biaya panjarnya kurang dia tambahin kalau sekarang, kalau teman-teman nggak percaya. Kalian teman-teman coba deh, ngajuin gugatan ke pengadilan negeri. Itu biaya perkara, biaya panjar perkara, itu nilainya jumlahnya besar. Kenapa? Karena dia totalin terlebih dahulu. Nanti di ending, ketika ada sisa panjar biaya perkara, baru kita ambil. Kalau dulu ndak Benar ya namanya biar panjar perkara. Jadi kalau ternyata berjalannya perkara, sidang Kurang biayanya, kita tambahin Kan uh, kasir atau panitranya, sampaikan seperti itu Kalau sekarang itu modelnya dibayar di muka Nanti kalau ada sisa, baru bisa diambil Nah, beda di arbitrase Kalau di arbitrase itu, itu dia Kebanyakan pelaku usaha atau pengusaha Dia memilih menyelesaikan sengketa itu melalui cara arbitrase Kenapa? Yang pertama ada kelebihannya apa? saudara anak. yang kedua adalah proses beracaranya itu cepat itu loh yang ketiga adalah apa apa penyelesaiannya itu secara tertutup kalau di pengadilan negeri untuk umum itu rata-rata mereka enggak mau dia menggunakan lembaga peradilan peradilan umum kenapa karena itu tadi apa namanya kerahasiaan daripada perusahaan kita didengar para pihak penonton yang ada di ruang sidang. Nah kadang itu juga dia mereka tidak mau makanya dia lebih memilih untuk cara dengan penyelesaian arbitrase. Itu itu ya yang terkait dengan asas asar uh, arbitrase. Ada masanya nggak belum kita lanjut? Tertangga? lanjut ada yang mau nanya nggak? belum ada Bu. Oke, okay, next lanjut ya. Yeah. Oke, okay. sumber hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa yang pertama undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman. Oke, okay. itu diatur di Undang-Undang Nomor 8/9 tentang kakiman. Nah, itu diatur di Pasal 8 yang menyatakan upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ini sumber hukum daripada habitrasi. Yang pertama itu tadi mengenai undang-undang kekuasaan kehakimahat. Yang kedua adalah Next Next Next Undang-undang 30 tentang Undang-undang uh, 30 tahun 99 tentang abitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Yaitu merupakan undang-undang organik yang mengatur segala hal atau payung hukum ya daripada pengaturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oke, okay, next. Yang ketiga adalah Undang-Undang 5 tahun 1998 tentang penyelesaian perselisihan antar negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal, nah, itu misalkan mengenai eh, tadi saya bilang ada namanya uh, apa atau penyelesaian penanaman modal itu merupakan pengakuan sekaligus juga ratifikasi atas konvensi internasional tentang penyelesaian perselisian antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. <tuh> nah dengan adanya undang-undang tersebut maka Indonesia menempatkan diri untuk tunduk pada ketentuan internasional Center for the Statement of Investment Dispute Between State and National of Other State atau ICSID di mana apabila terjadi sengketa maka penyelesaian dilakukan di dalam forum Dewan Arbitrase ICSID itu Oke. Nah, kemudian juga adhiatur di dalam kepres nomor 34 tahun 81 yaitu yang menganulir mengenai uh, konvensi on the recording and performance of college arbitral word yang telah ditandatangani di New York pada tahun delapan dan telah mulai berlaku ta pada tahun 1999 itu next yang kelima adalah Pertama, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 90 tentang tata cara pelaksanaan putusan Arbitrase asing. E, Ini tadi itu. Pertama, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990 ada perlu untuk mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing selain yang diatur di dalam HIR yang memuat itu mengenai pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing. Oke. Okay. Next. Central arbitral rules. Itu tahun 1976. Tujuan yang adalah untuk mengoperasikan dan menginternasionalisasikan Nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional. Makanya kita kenal namanya dulu, eh, kalian teman-teman belajar namanya API, hukum perdata internasional, mungkin sudah ngambil atau barengan API itu. Nah itu yang mengatur mengenai, itu juga diatur mengenai arbitrase. Oke okay, next, perjanjian dalam penerapan. Kalau uh, salah arbitrase, eh okay. Kerjanya ter terus harus memuat. Yang pertama adalah masalah yang dipersengketakan, objek sengketanya apa, kan gitu kan. Kemudian legal standing para pihak, nama, kedudukannya, ya kan, itu. Terus kemudian uh, lembaga arbitrase mana yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut, jangka waktu penyelesaian sekitarnya, pernyataan kesediaan dari arbiter, misalkan apakah kita yang tunjuk arbitrasinya atau kita serahkan kepada lembaga arbitrase tersebut, kemudian mengenai bahasa yang digunakan. Jadi, ketika dalam perjanjian, biasanya perjanjian internasional atau perjanjian yang... Ada PMA-nya penanaman modal asing biasanya dia menggunakan dalam perjanjian itu dua bahasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya mm -hmm. itu nanti nah ketika ada sengketa itu menggunakan yang digunakan uh, terminologi dalam bahasa yang mana nih bahasa Indonesia -ka atau terminologi yang diatur dalam bahasa pengertian yang diatur dalam bahasa mereka bahasa internasionalnya itu. Next, nah perjanjian arbitrase tidak menjadi batal jika hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah meninggalnya salah satu pihak atau pilot bangkrutnya salah satu pihak atau novasi insolvency dan berlaku ya hapusnya perikatan pokok jadi bisa ada perjanjian perjanjian utama ya kan kemudian ada perjanjian turunan nah biasanya kadang ada juga yang membuat perjanjian mengenai penyelesaian persisiannya itu terpisah daripada perjanjian payungnya jadi kalaupun ternyata si prinsipal perjanjian tersebut karena ini kan kita bicara mengenai perdata beda ketika kita bicara pidana ketika kita bicara pidana maka itu tidak bisa menjadi ahli warisnya yang mengajukan gugatan atau melaporkan ya enggak? harus legal standingnya baru tetapi kalau di dalam arbitrase atau sama dengan peradilan umum lainnya maka ahli waris itu dapat untuk mengajukan gugatan atau menuntut hal tersebut. Makai itu arbitrase, perjanjian arbitrase tidak mengembatalkan apabila salah satunya meninggal dunia. Next, nah jenis-jenis daripada arbitrase, yang pertama ada arbitrase internasional, institusional, yaitu suatu lembaga khusus dan ditunjuk dalam proses arbitrase. Contoh di Indonesia tadi yang saya sampaikan. Yang pertama BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, kemudian ada BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal, ada Basarnas Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia. Oke. Kemudian ada apa lagi? Next Next mas arbitrase ad hoc yaitu jenis yang bersifat sementara umumnya dibentuk setelah sebuah sengketa terjadi dan akan mendapat suatu solusi setelah dikeluarkannya putusan dalam jenis ini juga arbitrase yang di, tidak dikelola oleh suatu institusi itu jadi ada yang pertama adalah uh, arbitrase apa yang pertama next Eh, sebelumnya, slide sebelumnya, Mas Bani? Eh, itu ada.